Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys, balik lagi bersama gua Adi Sisutups di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground.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 Ada kesempatan kali ini, cuy, gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire, mulai dari cara mendapatkan skin epic senjata dengan gratis, event shop terbaru, sampai dengan bocoran event gratisan, dan lain-lain. Oke. Okay. Yang pertama ada info cara mendapatkan skin M4A1 Flaming School dengan gratis Nah, BTW skin M4A1 ini sebelumnya pernah rilis pada hadiah utama Weapon Royal cuy Dan statistik dari skin M4A1 ini adalah The Plus 2, Magazin Plus 1, dan Akurasinya Min 1 Wah... Dengan kata lain kita bisa mendapatkan skin epic dari senjata M4A1 ini Dengan cuma-cuma ya Lihat tuh animasinya Gilos si ya teh boy Dan cara mendapatkan skin M4A1 flaming school itu mudah banget cuy Cukup kalian kumpulin 40 bronze FFIM token Dan satu silver FFIM token dan token Bronze FFEM dan token Silver FFEM ini bisa kalian dapatkan pada event mission berhadiah spesial event FFEM Untuk apa saja misi-misinya, kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini cuy Yang pertama ada misi main 15 menit di tanggal 10-11 Oktober Dengan hadiah 1 FFEM Box Terus main 45 menit di tanggal 10-11, dengan hadiah 3 FFIM Box. Terus login setiap harinya di tanggal 2-11, dengan hadiah 2 FFIM Box. Terus main 3 game setiap harinya di tanggal 2-11, dengan hadiah 2 FFIM Box. Dan main tiga kali dengan teman setiap harinya di tanggal 2-11 dengan hadiah 1 FFEM box Dengan kalian membuka FFEM box tadi, kalian bisa mendapatkan token bronze dan token silver Dan jika kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan 4 token bronze FFEM dalam satu box Dan berikut adalah cara mendapatkan token silver FFEM nya. Yaitu dengan cara main 90 menit di tanggal 10 dan 11 Oktober Dengan hadiah Silver FFIM token Jika token bronze kalian sudah terkumpul 40 Dan satu token Silver FFIM Kalian bisa langsung menukarkan token tersebut Dengan skin M4A1 Flaming School tadi Jadi jangan sampai ketinggalan event keren ini ya cuy Oke Yang kedua, ada pet skin Otero Hash Nah, jadi skin dari pet berang-berang dengan desain spesial event Money Hash ini Akan hadir atau rilis di game Free Fire dalam bentuk event yang sama Dengan event skin mobil kaleng biru spesial event Money Hash kemarin Dan event ini akan hadir pada shop di game Free Fire pada tanggal 2 Oktober besok atau saat video ini publish ya cuy Yang ketiga Ada info detail bocoran event gratisan FFIM 2020 Fall Pada event FFIM Fall 2020 ini Ada banyak sekali event-event dengan hadiah yang keren-keren cuy Untuk apa saja eventnya dan apa yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan semua hadiah pada event gratisan spesial FFEM ini Kalian bisa simak pada pembahasan berikut ini cuy Yang pertama ada event daily mission Nah, pada event ini Kalian diharuskan untuk menyelesaikan misi-misi yang ada untuk mendapatkan token bronze FFEM Untuk misi-misinya ada... Login 1 kali dengan hadiah 2 FFIM Box Main 3 game dengan hadiah 2 FFIM Box Main 3 kali dengan teman dengan hadiah 1 FFIM Box Kill musuh sebanyak 6 kali dengan hadiah 1 FFIM Box Kamu bisa mendapatkan total 6 FFIM Box per hari Jika berhasil menyelesaikan semua misi yang ada Event ini akan berlangsung dari tanggal 2 sampai 11 Oktober Yang kedua ada event token exchange Nah, event ini adalah event yang sempat gue jelasin sedikit di awal video tadi ya Dan event token exchange ini berlangsung dari tanggal 2 sampai 13 Oktober Yang ketiga ada event Pick Day Mission Nah, pada event ini, kalian diharuskan menyelesaikan misi-misi yang ada cuy Dan berikut adalah misi-misi berserta hadiah yang bisa kalian dapatkan pada event ini Yang pertama ada misi login satu kali Dengan hadiahnya adalah skin penutup kepala terbaru yaitu ACC Twisted Pumpkin untuk bagaimana tampilan dari skin penutup kepala Twisted Pumpkin ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Nah Untuk desain dari skin penutup kepala atau helm ini Memiliki tema Halloween ya cuy Jujur aja nih Untuk desain tampilannya keren banget sih ini skin Sumpah BTW ini tampilan jika kita tidak memakai helm ya Terus ini untuk tampilan level 1-nya Sudah ada semacam desain seperti gigi di bagian jidatnya Terus ini untuk tampilan level 2-nya Sudah ada tambahan topeng skeleton atau tengkorak cuy Keren sih Lihat tuh di bagian matanya Wih deh kayak menyala-menyala ya kan Terus ini untuk tampilan level 3-nya Terdapat animasi tambahan taring emas di bagian jidatnya. Terus, yang lebih kerennya, di sini ada desain mulutnya, cuy, kayak menjulurkan lidahnya gitu ya. Dan juga ada tambahan aksesoris seperti sayap kecil di bagian belakang. Bakalan cocok banget sih kalau kita gabungin sama set bandel lain, cuy. Ini skin gak ada obat sih. Terus ada misi main 15 menit dengan hadiah 1 M box Terus main 45 menit dengan hadiah 3 M box Terus main 90 menit dengan hadiah silver M token Dan event ini akan berlangsung dari tanggal 10-11 sampai Oktober Yang keempat ada event travel mission Nah, pada event ini ada beberapa misi yang harus kalian selesaikan cuy Yang pertama ada misi tempuh jarak 10.000 meter dengan hadiah satu tiket gold royal Terus tempuh jarak 30.000 meter dengan hadiah surfboard heart of the dead Terus tempuh jarak 80.000 meter Dengan hadiah 3 loot crate skin P90 Phantom Yang dulu sempat rilis pada hadiah Weapon Royal Dan event ini berlangsung dari tanggal 4 sampai 11 Oktober Yang kelima ada event Kill Mission Nah, dan berikut adalah deretan misi dan hadiah dari event Kill Mission ini cuy yang pertama ada misi kill 5 kali dengan hadiah 1 tiket gold royal Terus kill 10 kali dengan hadiah parasut pumpkin land Terus kill 30 kali dengan hadiah satu tiket inkubator dengan durasi sampai tanggal 31 Oktober Dan event kill mission ini berlangsung dari tanggal 8-11 Oktober Yang keenam ada event login mission Nah, pada event ini kalian diharuskan login 5 hari berturut-turut untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah pada event login berhadiah ini cuy dan berikut adalah sederet hadiah yang bisa kalian dapatkan pada event ini yang pertama ada login satu hari dengan hadiah 2 gold FFIM token terus login dua hari dengan hadiah 2 gold FFIM token terus login tiga hari dengan hadiah 50 kali Universal Fragment, terus login 4 hari. Dengan hadiah 50 kali Universal Fragment, terus login 5 hari. Dengan hadiah Deadbox Pumpkin Keep. Dan event login berhadiah ini berlangsung dari tanggal 5-11 Oktober Yang ketujuh ada web event prediksi FFIM 2020 Fall Nah, pada event ini Kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah keren cuy Cara bermain atau cara mengikuti event ini tuh simple banget cuy Untuk lebih jelasnya Kalian bisa simak pada penjelasan berikut ini cuy Jadi caranya itu kalian gunakan gold FFEM token Untuk memprediksi tim juara FFEM 2020 fall Nanti pada web event tersebut Akan terdapat empat kategori prediksi Juara satu, juara 2, juara 3, dan tim predator Dan kamu akan mendapatkan hadiah jika prediksimu benar Oke okay. Dan berikut adalah beberapa hadiah yang bisa kalian dapatkan pada web event ini. Yang pertama, ada satu prediksi benar: kamu akan mendapatkan surfboard prey and predator. Terus, untuk dua prediksi benar, kamu akan mendapatkan backpack hunting knight. Terus untuk 4 prediksi benar, kamu akan mendapatkan 4 tiket inkubator dengan durasi sampai tanggal 31 Oktober Untuk periode prediksinya dimulai dari tanggal 5-10 Oktober Dan untuk periode hasilnya dimulai dari tanggal 11-13 Oktober Yang kedelapan ada event mode opening Gun King 2.0 Nah, mode ini akan dibuka atau hadir pada tanggal 9 Oktober Dan akan ditutup pada tanggal 11 Oktober Jadi cuman beberapa hari aja ya Aww. Dan tidak hanya itu saja, event dan hadiah-hadiah yang akan hadir di game Free Fire melainkan masih melainkan masih ada banyak sekali event-event keren dengan hadiah yang keren dan gratis cuy. Wow. Jadi, tungguin aja ya info lanjut dari event gratisan spesial FFIM 2020 Fall ini. Oke. Okay. Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini.